Sahabat, Sungai Ciliwung salah satu dari 13 sungai besar yang melintasi di Jakarta ini merupakan salah satu sungai yang memiliki nilai sejarah khususnya bagi masyarakat Sunda dikutip dari laman resmi UPK Badan Air Jakarta.com Jumat 12 September arti nama Ciliwung berasal dari kata Ci yang berarti air atau sungai dan Haliwung dalam bahasa Sunda yang berarti keruh Ciliwung merupakan satu dari empat benteng alam Kerajaan pajajaran pada tahun 1482 sampai 1567. Dijuluki Ratu dari timur, pemerintah kolonial Belanda yang tergabung dalam VOC saat itu sangat terpukau dengan Sungai Ciliwung. Kala itu, sistem kanalisasi Ciliwung sangat indah. Setrek lagi teman, -teman. Ya, saudaraku setengah lagi targetnya ikan uceng lumayan layan goreng oke lanjut hulu sungai ini berada di di dataran tinggi yang terletak di perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, atau tepatnya di Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan daerah Puncak, setelah melewati bagian timur kota Bogor, sungai ini mengalir ke utara. Di sisi barat jalan raya Jakarta-Bogor, sisi timur Depok, dan memasuki wilayah Jakarta sebagai batas alami wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, Ciliwung bermuara di daerah luar Batang. Kala itu, Sungai Ciliwung bersama Sungai Pesanggerahan Cisadane dan Angke menjadi prasarana transportasi air dan pemasok air utama ke Batavia. Sahabat Kesultanan Banten yang berseteru dengan Pajajaran memerlukan waktu 40 tahun lebih untuk bisa menaklukkan ibu kota Pakuan. Ini dikarenakan adanya benteng alam yang menjadi pertahanan ibu kota, yaitu dua sungai besar Ciliwung dan Cisadane, ditambah Gunung Salak dan Pangrango. Sungai Ciliwung, salah satu sungai terpenting di Tatar Pasundan, Pulau Jawa, Indonesia, terutama karena melalui wilayah ibu kota DKI Jakarta dan kerap menimbulkan banjir tahunan di wilayah hilirnya. Sungai meluap yang mengakibatkan banjir adalah suatu proses alamiah siklus ekologi pada sungai. Ini terjadi ketika Jakarta juga mengalami banjir sejak zaman Batavia dulu. Persoalan saat ini adalah banjir semakin sering terjadi dengan daya rusak lebih besar. Ya, Kalau cerita itu nyakitin. Bilangnya kan buat normalisasi, tapi kenapa jalan yang diperlebar bukan kalinya? Terus yang diambil yang paling banyak tuh sini loh, depan-depan, dibanding seberang. Terus nggak ada pergantian apa-apa. Masa kita mau dirusun Pada berapa kali banjir dari kita habis diusur? Saya sakit hati loh, saya kesel loh, lupa. Rasa sangat menyedihkan Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan Pengelolaan Ciliwung sudah ada sejak kolonial Belanda berkuasa di Jawa. Bagi Belanda, merawat hulu Ciliwung sama halnya menjaga wibawa ibu kota Batavia yang sekarang bernama Jakarta. sungai bersejarah sejak dari zaman kerajaan pajajaran hingga masa kolonial Belanda sungai ini memainkan peran penting bagi kehidupan masyarakat sahabat Bendungan Katulampah Bogor, Indonesia berlokasi di Jalan Pemuda 2 nomor 32 Sindang Rasa, Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, Jawa Barat dirancang pada tahun 1889 kemudian dibangun pada tahun 1911 dan rampung tahun 1912 untuk biaya pembangunan bendungan tersebut pada saat itu diperlukan sekitar 80.000 golden bendungan katulampa dibangun setelah batavia sebelum Jakarta mengalami banjir besar pada tahun tersebut kemudian di masa pemerintahan Belanda dibuatlah bendungan katulampa yang bertujuan untuk pengendalian banjir Bendungan ini dirancang oleh Insinyur Hendrik van Brand, adalah seorang insinyur ahli bidang pengairan irigasi orang Belanda. Pada tahun sekitar 1990, bendungan Katulampa tersebut mengairi irigasi persawahan di sekitar area Bogor dan Jakarta. Namun, saat ini sering seiring perkembangan dan populasi penduduk area irigasi perawatan saat ini tidak lebih dari 72 hektar. Bendungan Katulampa ini pernah mencapai rekor debit air tertinggi di angka 250 cm atau di angka 630.000 liter. Selain untuk kepentingan irigasi dan mengendalikan debit air, bendungan ini juga dipungsikan sebagai informasi tanda peringatan dini akan adanya banjir yang datang ke Jakarta. Diperlukan waktu sekitar 3-4 jam di saat informasi tanda peringatan bahaya banjir melalui bendungan Katulampa ini Kemudian, ditambah informasi melalui bendungan yang ada di daerah Cilodog, Kota Depok. Dan selanjutnya, pos pantau yang ada di Manggarai, pintu air Manggarai, sahabat. Sehingga masyarakat di sekitar bantaran sungai Ciliwung atau daerah kawasan banjir bersiap untuk waspada akan banjir dalam waktu 3-4 jam. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share videonya jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.